Cukup sudahi semua saja sampai di sini. Maafku tak bisa paksakan bersama. Jika esok kau temukan yang terbaik untukmu, lupakan segalanya dan biar. Biarkan ku pergi biarkan ku pergi biarku berlari maaf semuanya terpaksa usai di sini pergi ku sebablah kau akhiri semua janji yang kau sudah ingkari kau tahu tapi pura-pura tak tahu kuturuti semua yang kau mau kini tenggelam bayar di dalam kalbu pamit kau pergi dan hatimu berlabuh Kusangka sangka semua aman everything Hingga tak perlu untuk overthinking Ternyata semua bukan cuma feeling Kau pergi untuk cari yang good looking Kini biarlah semua usai Sebab luka yang sudah kau tuai Berhenti sebab bahagia takut tuai So baby I'm sorry, I say goodbye Cukup sudahi semua saja sampai di sini. Maaf, tak bisa paksakan bersama. Jika esok kau temukan yang terbaik untukmu, lupakan segalanya dan biar.